Ya, selamat malam Bapak-Ibu semuanya, baik yang di Zoom, apa nanti mendengarkan lewat channel YouTube, channelnya namanya Inspirasi Jarod Bicerarko, dalam program Pola Hidup Sehat. Jadi untuk sehat itu pola yang dibangun. Pola itu artinya sesuatu yang akan kita ambil keputusan untuk dilakukan selama kita hidup. Namanya pola hidup, dan pola mati. Jadi kita akan lakukan selama kita hidup. Nah, ini ada pertanyaan begini ya, Pak. Bagaimana olah nafas bisa menjelaskan kenapa bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Obat aja nggak bisa untuk segala macam penyakit. Kalau untuk bisa segala macam penyakit ini pasti bukan obat khusus gitu. Ya. Obat obat generik itu kan dalam arti merek, gitu ya. Kalau untuk segala macam penyakit ya vitamin bukan obat, gitu. Kok bisa menyembuhkan? Kalau obat yang untuk segala macam biasanya enggak ampuh, Pak. <laughs> ya, oke. Okay. Memang tidak semua penyakit gitu ya, tapi terutama ya, terutama yang cukup akan langsung dengan cepat gitu ya. Nanti di grup saya akan post file video baru di mana orang dengan pH 7,35 selama empat bulan berturut-turut minum kista kanker sembuh gitu ya. jadi penyakit yang berhubungan dengan minum kista kanker sedang jalani kemo jangan-jangan nanti kemonya belum selesai 32 kali di tengah jalan dokter udah bilang udah perlu lanjutin udah sembuh gitu ya itu ini akan paling cepat dampaknya pada kesembuhan itu habis kemo habis operasi badan pegel-pegel otot pegel-pegel nanti pegel linunya hilang karena kecepit itu termasuk yang mudah sembuh dengan olah nafas dan paketnya selama 12 minggu ya. Apalagi mah mah asam lambung namanya juga asam. Kenapa bisa sembuh? Karena nanti Bapak Ibu bisa buktikan ya dengan ikut olah nafas, tubuh Bapak Ibu tidak asam. Ibu punya mesin dalam tubuh, tubuhnya alkali. Jadi nggak asam lagi. Jadi penyakit yang berhubungan dengan asam. Imun akan naik khususnya terhadap kelompok virus. Kenapa? Pernah dengar orang comorbid, siapa yang comorbid virus COVID? diabetes paru-paru, asma, bronkitis dan sejenisnya. Maka dalam olah nafas kali ini, pelajaran saya, saya minta Bapak Ibu membeli yang namanya PH meter, dan satu lagi yang namanya oximeter. Kalau sekarang belum punya, nggak apa-apa. Nanti segera beli supaya hari-hari berikutnya bisa membuktikan bahwa yang kita lakukan selain ilmiah, sangat nyata dan begitu cepatnya membaik. Nanti... Saya tidak, walaupun saya seorang dokter ya, saya nggak akan presentasi pakai powerpoint, lalu ilmiahnya ini, jurnalnya ini, referensinya ini. Nanti kita bukan jadi pelatihan jadi kuliah. Tapi nah, Bapak Ibu bisa Google sendiri, cari jurnalnya sendiri, pasti ketemu. Itu pasti. Virus hidup di pH berapa? Gitu ya. Kenapa tadi paru-paru uh, diabetes itu komorbid? Di sini ada yang ada yang minum kista, kanker, habis kena COVID, diabetes. Coba besok pagi. Kencing, urin, dites pH-nya. Jangan-jangan di bawah 6. Nah, virus paling seneng tuh kalau pH orang itu 5-6 ya. Tapi kalau pH-nya 7 setengah, masuk-masuk. Mungkin hanya pilak-pilak sedikit, mati mereka virusnya. Maka ini disebut juga olah nafas anti-COVID gitu ya. Waktu tung desem kena COVID, dia olah nafas ini kan? Dia vlog, dia vlog, dia videoin gitu. Wah, viral deh. Olah nafas jadi booming gitu ya, dan saya juga malah waktu itu malah belum kenal. <laughs> nah sekarang gimana penjelasannya? Kenapa bisa menyembuhkan? Oke sebentar, saya bikin daftarnya dulu yang yang dalam kasus-kasus sebelumnya yang cukup banyak sembuh orang mah ya minum kista kanker paru-paru, lalu penyempitan pembuluh darah karena dengan olah nafas itu pembuluh darahnya melebar. Ya. Juga yang akan cepat untuk sembuh misalnya kelompok-kelompok sakit saraf, seperti saraf yang kejepit atau saraf yang rusak, pembuluh darah yang, yang tertutup, ya penyumbatan, kena stroke atau asam berlebih tadi asam lambung. Nah, karena penjelasannya gimana? Waktu olah nafas, kita nanti hanya latihan 20 menit. Kalau bisa, saya sudah post di WA grup tapi ini banyak yang baru gabung kan ya, jadi mungkin belum sempat baca, dan saya belum sempat post ulang. Harusnya tadi, sebelum gabung jam 7 ini, Bapak Ibu kencing, lalu dites pH-nya. Tapi nanti bisa diulang besok aja, ya. Jadi, sebelum olah nafas, kencing diulis, ditulis, ditulis, eh, dicek pH urin, pakai pH meter. Olah nafas 20 menit begitu selesai. Nah, supaya nanti habis olah nafas, pengen kencing lagi, kencing, dites urinnya, minum lagi satu gelas, olah nafas. Setelah olah nafas, coba dicek pH-nya berapa. Yang 5 jadi enam, 6, 6 jadi tujuh, tujuh, jadi 8, secepat itu. Nah, itu yang menjelaskan kenapa sembuh. Kenapa kita tubuhnya alkali? Jadi, dengan tubuh yang alkali, banyak bakteri, virus tidak hidup di tubuh alkali. Nah, tentu tidak sekali langsung mati bakterinya ya, tapi ini menunjukkan bahwa dengan olah nafas, pH-nya naik. Nah, makanya. Yang PH-nya udah di atas 7, oh bagus, cukup sehari sekali, nggak apa-apa. Gitu ya. Yang PH di bawah 6, sehari dua kali, tiga kali, supaya begitu turun naik lagi, turun naik lagi. Anak-anak di bawah lima enam tahun yang nggak pernah sakit, coba suruh kencing. Nah kalau bapak ibu udah punya alatnya kan bisa eksplorasi tuh, ya suami istri dites, pembantu dites, anak-anak <laughs> dites, tuh gitu ya. Nanti anak yang nggak pernah sakit tuh harap gua dulu hujan hujanan nggak sakit itu coba dites. Jaga-jaga tujuh setengah. Saya punya istri juga udah umur sih, saya <gir> umuran saya nggak pernah sakit, makan enak tidur pulas. Anak saya COVID Delta sesak nafas dia tidur pulas, aja jamnya tidur tidur. Makanya waktu anak saya COVID gantian ya, istri saya jaga siang saya jaga malam. Memang saya susah tidur pengennya sakit sesak nafas gitu ya, istri saya tidur tidur itu makanya nggak pernah cemburu nggak pernah curiga, saya bangkrut jadi nggak sedih ya percaya kalau Tuhan pelihara gitu. Makanya nggak ada mikir negatif gitu, <gir> sehatnya Paul pH-nya tujuh setengah, pakai olah nafas. Nah, tapi orang kanker, penyandang diabetes, nanti bapak ibu cek sendiri masing-masing berapa. Nah, tinggal dibuktikan, ya. Abis olah nafas, selesai olah nafas bisa lima menit istirahat atau negeri saya QNE, begitu langsung tes, ya. Belum pernah ada orang olah nafas pH-nya turun, ya. Ada yang naik 20 poin, empat poin, bahkan kalau nanti lama-lama, bapak ibu naiknya akan tinggi dari enam jadi tujuh, gitu. Dari enam jadi tujuh. Nah, PHA kali itu yang menyembuhkan. Alasan yang kedua, kenapa olah nafas bisa menyembuhkan penyakit? Bapak Ibu, saya suruh beli oximeter. Ya. Nanti waktu olah nafas, pasang di jari. Memang olah nafas harus merem, tapi boleh sekali-kali lirik berapa gitu ya. Nanti olah nafas kita itu 20 menit dan saya akan berkata 25, 50, 75, 100, 125 karena 200 kali pas angka itu boleh kalau mau itu gitu saturasinya berapa jadi sekarang boleh lihat saturasi berapa matiin lagi supaya baterainya awet gitu ya kalau baterainya nggak baru nanti kadang-kadang dua -kadang menit sudah mati sendiri padahal kita 20 menit ada juga alat yang tiga menit sekali mati sendiri gitu jadi nanti lihat mati jangan kaget Wah, saya berapa di saturasi pencet lagi aja gitu ya yang belum beli nggak apa-apa nanti nyusul beli sendiri tujuan saya untuk menyuruh beli pH meter dan saturasi bahwa ini adalah perkara ilmiah yang dengan jelas bisa kelihatan saturasi kita bisa naikkan. Nah, kalau saturasinya seperti model seperti ini, kalau dipencet ya muncul dua digit 88, lalu dua strip, gitu ya. Nanti pasti pentoknya di 99. Wong hurufnya cuma dua, ya hanya bisa maksimum nanti angka 99. Kalau oximeternya seperti ini, ya merek UL. Nah muncul itu tiga strip kayak garis karena tiga. Nah ini bisa nih seratus, ya nanti saya akan tunjukkan tuh saya seratus nih itu ya. Padahal dulu saya tujuh tahun paru-paru dan sebelum saya program olah nafas saya beberapa kali ke dokter dokter bilang Pak Jarot ini diambang bahaya loh. Bapak 95, pak, bapak 94 puluh harus ke rumah sakit pak mungkin paru-parunya kambuh atau ada masalah dengan paru-paru. Selama covid ini kan saturasi jadi jadi terkenal gitu ya karena banyak orang ngomongin saturasi. Buka di Google, saturasi normal gitu ya. Buka juga di Google, pH normal supaya Bapak Ibu nggak cuma dari saya gitu benar nggak nih Pak Jarot ngomong gitu ya. cek di Halo Dokter, di apa My Dokter. Kan banyak sekarang apps apps kesehatan ya. Nah atau di rumah sakit, Ciluwam gitu ya atau standar rumah sakit. Ya kalau COVID ini jadi saturasi jadi bahan pembicaraan. Kenapa? 94 harus harus mulai pasang tabung oksigen. Terutama 92. Nanti 95 96 boleh lepas. Jadi batas sehat itu 95. Nah, saya ini dulu 95 96, 95 96 karena 2 tahun saya ngantar mertua saya terapi oson. Dan kadang-kadang saya ikut juga di terapi gitu ya. Nah, sebelum terapi di tes saturasi selalu 96. Bahkan pernah sering 95 sampai ganti jari, ganti jari. Coba Pak, Bapak tenangin dulu Pak, ambil nafas sebentar, tenangin diri. Nah, baru 96 gitu waktu itu saya kayak teng gitu ya, nenangin diri, olah nafas dari 95 jadi 96 gitu. Nah, kenapa nggak diolah sekalian itu? Nah, nanti saya akan tunjukkan bahwa bapak ibu atau saya yang dulu 996 96 sekarang bisa 100. Kalau 20 menit mungkin nanti tercapai 100 nya, nah maka nanti saya akan tanya bapak ibu mencapai 100 pada hitungan ke berapa? Nanti tulis ya 25, 50 atau amati berdiri sendiri gitu ya. Nah kalau saya mulai cepat dengan 10 kali atau 25 kali udah 100 Ya, 100 paling terus 95, sembilan, 100 lagi gitu. Saturasi 100. Wah. Artinya paru-paru kita penuh dengan oksigen. Hemoglobin kita penuh dengan oksigen dan, dan jantung melihat ada oksigen begitu banyak, wih, ini barang lagi banyak, nih barang bagus lagi banyak, ya. Nah, kalau nanti lihat video yang saya post di grup mengenai kerja jantung, maka jantung itu juga kadang tidak stabil denyutnya. Bapak ibu naik tangga, dia berdetak lebih kencang kenapa? Karena tubuh butuh energi, butuh oksigen, dia pompa lebih kencang gitu. Atau enggak ngapa-ngapain duduk. Tapi jantung melihat, tubuh melihat, ini oksigen lagi berlimpah, segera dipompa ke seluruh tubuh. Jangan heran nanti kalau pencet alat saturasi, dia kan atasnya saturasi, bawahnya denyut jantung. Nanti ada yang naik. Enggak masalah. Kita naik jantungnya kan bukan karena takut, bukan karena horor, bukan karena karena oksigen banyak dan tubuh yang mengatur denyut jantung itu. Bukan faktor luar ya, ketakutan jantungnya berdebar-debar, marah wah berdebar-debar, stroke. Kita nggak marah, kita duduk diam, kita bernafas. Tubuh dengan kecerdasannya melihat oksigen banyak, ya pompa lebih kenceng. Nanti kalau jantungnya berdebarnya naik, nggak perlu takut ya. Dan semoga tidak di atas 120. Nah, oksigen yang dipompa dan jumlahnya 100% dalam nilai saturasi, itu ya, akan nyampe ke sel nah sel-sel itu yang pada rusak, rusaknya di pankreas, pankreasnya rusak, rusaknya di luka-luka bekas operasi, luka-luka otot-otot di situ pegel, nanti akan rasa kayak kesetrum, gring gring gring gring kayak gringing, tapi gringingnya aneh gitu di pipi, mungkin banyak jerawatnya, di ujung jari, di paha gitu ya, nggak masalah, ya itu simptom yang umum, tapi nanti bapak ibu akan rasakan sendiri, ya tentu nggak hari ini berlatih hari ini sembuh ya, tapi nanti biar kalau udah berapa minggu nanti kan pada bersaksi sendiri uh, di grup gitu ya atau Japri ke saya juga ini yang ada yang ikut ikut dua kali aja dia Sabtu ikut minggu ikut lagi lalu latihan gitu udah ada yang Japri itu ajaib ya Pak ajaib ya, <laughs> ya kesembuhan oleh oksigen ya itu nah penjelasannya sebentar saja saya akan berikan penjelasan singkat dari segi ini pertanyaan yang paling panjang memang menjelaskan hal ini mengenai regenerasi sel dan sebenarnya olah nafas itu hanya satu bagian saja, ya makanya kenapa butuh 12 minggu dan apa saja nanti yang kita pelajari tujuannya untuk regenerasi sel. Kalau regenerasi sel terjadi terjadi kesembuhan pada organ yang sakit manapun bagian yang sakit, maka tadi kok bisa nyembuhin mereka macam penyakit karena sembuhnya terjadi karena regenerasi sel bukan rasa sakit yang ditekan sakit gigi minum obat anti sakit pengaruhnya hilang ya sakitnya gigi, sakitnya kambuh lagi gitu ya kalau regenerasi sel enggak pakai kambuh lagi. Nah, Tapi untuk generasi sel ini butuh pH ideal, maka butuh olah nafas. Kalau ideal bagi yang, bagi yang diabet, nanti ada butuh lagi ilmu yang lain, yaitu diet yang akan kita pelajari belakangan. Tapi olah nafas ini sebenarnya hanya untuk mencapai pH ideal dan saturasi ideal. Ini belum saya tulis. Gitu ya Maka nanti kita akan belajar mengenai olah hati, karena hati juga mempengaruhi. Kita akan belajar deep sleep. Ini mempengaruhi, tapi singkat ya, slip cukup satu minggu. Olah hati bisa dua minggu. Kita perlu regenerasi sel, kita butuh vitamin, antioksidan kualitas nomor satu. Ya, kita butuh probiotik juga. Nah, saya kan ajari, saya enggak jualan probiotik ya. Saya ajari bapak ibu bikin sendiri dari buah-buahan sehingga murah. Kita bisa murah ya. Pandemi begini, banyak orang susah ekonomi. Ya, saya nggak akan jualan yang mahal-mahal. Gitu, enggak ada jualan semuanya di sini, gitu ya. Dalam areal yang ini, ya, kalau, kalau saya jualan, saya jual bagaimana assessment DNA supaya bisa tahu uh, itu aja. Kalau saya jualan, nanti paling saya, bapak ibu yang butuh, ya, terutama yang penyakitnya aneh-aneh. Dokter bilang, penyakit ini, dokter yang ini bilang penyakit itu, penyakitnya muncul tenggelam, banyak agak unik nih, Wah, ini butuh assessment DNA, gitu ya atau puas apa udah diet tapi kok nggak cocok-cocok malah gliyengan malah pingsan ada yang rumah sakit karena sama-sama diet keto proteinnya tuh mau ngambil dari ayam atau telur atau daging atau ikan. Nah, itu kalau mau tepat yaitu di assessment. Kalau masih muda mungkin nggak usah assessment ya ngirit gitu. Coba aja gitu. Telur kok kolesterolnya naik. Makan daging, daging kok lemes ya. Eh ikan eh kuat gitu. Nah, kalau muda nggak apa-apa coba-coba. Yang tua coba kolesterol naik stroke ya sudah, kalau stroke balik lagi enggak masalah, nah, kalau enggak balik lagi. Kadang-kadang diet, pesan saya sendiri diet keto itu masuk rumah sakit, dokternya marah. Makan sayur ya, begitu makan sayur sembuh. Nah, kalau masih muda enggak apa-apa coba-coba ya, yang udah sepuh-sepuh kalau saya menyarankan jangan. Nah, dalam hal itu aja nanti saya ada rekomendasi assessment DNA. Tapi selebihnya enggak ada jualan sama sekali ya karena semuanya pun saya akan ajari termasuk bikin uh, jus probiotik ya. Nanti untuk regenerasi sel ini butuh asam amino gitu ya. Beli protein W, mahal ya kalau yang yang saldonya sultan duitnya sultan udah beli aja gitu ya. Tapi saya akan ajari juga bagaimana bikin protein dari susu tapi laktosanya hilang, kaseinnya hilang sehingga yang adalah laktosa intoleran minum susu mencret minum susu kentut gitu ya kayak saya dulu dijamin hilang itu semuanya. Karena susunya akan kita fermentasi menggunakan jasa mikroba yang murahnya minta ampun beli di Tokopedia Bukalapak, lapak segala merek saya nggak endorse macam-macam merek pokoknya yang ada dibeli gitu ya, dipakai. Saya ajari nanti itu satu minggu selesai ya. Bikin saya sudah 12 tahun bikin probiotik. Saya bikin sendiri saya nggak pernah beli ya. Walaupun waktu dulu nggak bangkrut pun juga saya bikin sendiri lebih yakin. Itu untuk mendapatkan asam amino. Nah, singkat cerita, ini semuanya akan terjadi regenerasi sel. Kalau regenerasi sel yang terjadi apa? Awet muda. Oke, terakhir. Bapak nih ngomong, -ngomong aja. Apa buktinya, Pak? Iya, yeah, buktinya ini. Saya lahir tahun 63, Berarti waktu 2021, umur saya eh, 50, masuk 9 sebenarnya kalau dihitung tanggalnya ya. 58 ya. Lalu saya tes usia biologis, usia metabolisme, ini yang di ya, ini banyak hal yang lain yang saya akan jelaskan sekarang, tapi waktunya. Tapi saya dites secara metabolisme tubuh atau usia biologis, usia metabolisme, usia saya 46 itu awal tahun, akhir tahun udah 45 ya. Saya bulan depan mau tes lagi, mudah-mudahan umur saya udah 44. <laughs> ini enggak lama lagi saya umur 60 ini gitu ya. Tapi regenerasi selnya bagus banget gitu ya. Saya lagi mencoba aja mudah-mudahan nanti kabutnya tumbuh lagi. Ini juga saya nggak pakai semir ya. Supaya kelihatan muda semir enggak nggak semir gitu. Tapi yang pasti secara med, mau itu tes umur gimana, Pak? Pergi aja ke tempat ngejim, klinik kesehatan, tempat counter-counter kalbe itu juga ada yang tes umur gitu ya. Itu nanti biasanya loh ya. Kalau bapak umur 30, itu nanti, wah ini bapak 40. puluh itu. Yang 40 ini 50. puluh Kenapa? Ini Pak visceral fat-nya banyak banget makanya beli susu yang non-fat. Gitu. <laughs> yang mereka jualan gitu ya. Makanya anak saya umur 25 nih, Mbak 35 nih, <laughs> Istri umurnya 40 nih, Ibu 45 nih, sebenarnya dituain itu makanya pada orang bilang ini alatnya bohong nih sebenarnya dituwain gitu kan. Lalu saya dites ya kan. <laughs> Loh, Mbak apa umur 69 kok dites 45? Lah saya bilang ke banyak lain-lain nih. -lain. Dengar ya, ini alatnya bener. <laughs> Alatnya bener nih, saya lebih muda, jadi nggak semuanya dituain enggak ya. Kalau yang lebih hebat lagi itu, kalau dia mungkin dia jarang cerita ya, Ibu Novita Tandri tuh psikolog, tapi dia karate sabu hitam. Ibu-ibu ya, itu umurnya umur biologisnya 25. tuh. Wih perutnya nggak ada lemaknya sama sekali. Karate sabu hitam, belum lagi olahraga yang lain. Waduh suami istri tuh umurnya muda-muda itu. itu Saya dulu bangga banget sama dia. Eh, gue 69, tapi umur 45. lima dia keluarin kartunya dia, <laughs> maka saya berjuang sekarang. Ada saya pasti dengan olah nafas ini tunggu deh nanti kalau saya tes berapa gitu ya nanti saya pamer sama saudara juga. Nah itu itu bukti regenerasi sel. Jadi saya ini orang ilmiah ya saya dokter bukan sombong ya gitu, tapi saya orang ilmiah. Maka saya mau semuanya ilmiah. Kalau bilang regenerasi sel tuh tandanya apa, ukurannya apa, buktinya apa? Ya ukuran yang ada sekarang ini namanya awet muda, ya usia biologis. Atau kalau secara fisik, ya lihat aja mukanya gitu. Kelihatan atau kelihatan muda. Nah, saya ingin Bapak-Ibu awet muda. Saya ingin Bapak-Ibu sehat. Dan di tempat yang lain mungkin belajar seperti ini 12 minggu. Satu minggu beda ilmu. Itu bayar. ya Saya belajar olah nafas dari Wim Hof, Belanda. Bayar. dolar Tapi saya mau kasih Bapak-Ibu uh, gratis. Ya, hidup cuma sekali, mau ada kesempatan. Waktu anak saya COVID dan dia tergeletak di lantai, saya pikir udah dipanggil Tuhan. COVID Delta dan rumah sakit dimana-mana penuh, saya nggak bisa dapat rumah sakit. Aduh, itu seolah-olah kayak saya menjadi dia. Saya pengen menggantikan dia. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong panggil panggil saya aja, tapi anak hidup. Eh, dua-duanya hidup. <laughs> Aduh, saya. Enggak mau uang melulu gitu ya? Oke, okay, itu sedikit. Uh, penjelasan dari saya udah lama juga, bukan sedikit ya.